itu banyak cerita, ada suka, ada duka Cinta yang ingin ku tulis, bukanlah cinta biasa Dua keyakinan beza, masalah pun tak sama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 Ku bisa merubah semua Hingga tiada orang terluka Tapi tak mungkin Ku tak berdaya Panji terikat setia, masa merubah skalanya, mungkin dia akan berlalu, ku tak mau mereka tertawa, diriku hanya Ingin berganti, jiwaku sering saja berkata, oh, "Andai ku mampu ulang semua, ku pasti tiada yang curiga. Kasihkan hadir, tiada terduga, hanya yakin menunggu."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 Tak percaya, hanya yakin menunggu.